Hello Villagers Budiman yang di rumah aja. Dalam video kali ini kita akan mancing mania mantap. Nah hari ini kita akan mancing golden Trout sama ikan cha Nah ini infonya nanti bisa dicek di link kanan atas tuh. Oke langsung aja. nah ini lokasinya guys, nanti bisa mancingnya di area ini, ini area river cliff top jadi kalau mau mancing golden trout sama ikan cat termasuk ceri salmon itu paling efektif kalau ini kayaknya paling available ya di atas itu yang naik dua kali atau atas bukit lah paling atas di pulau kalian jadi ada yang bilang juga sih ya, yang cuma naik sekali terus di dekat air terjun ini, nah itu bisa mancing nah, golden trout besar sama dari salmon juga bisa, tapi aku oh, nggak nyoba sih, jadi nanti untuk mancingnya itu di yang paling atas. nah oh iya karena ini keterangannya triple cliff top jadi di sungai jadi kalau mau yang paling atas bukan yang pond ya yang airnya itu airnya itu ngalir jadi nanti bisa dilihat kalau pas mancing itu ada apa kailnya itu jalan berarti itu sungai tapi kalau kailnya itu enggak jalan atau umpannya enggak jalan itu berarti di pond jadi kalau mau ikan golden crowd, sama char, itu di sungai paling atas Shadow size nya itu ukuran uh, medium ya kalau misalnya terus rentan waktunya itu di jam 4 sore sampai jam 9 pagi jadi dari 4 malam sampai besok paginya nah ini kita mulai nanti kita uh, papa forward aja jadi kita cepetin videonya di ini aku mulai dari awal habis berapa ya kalau nggak salah aku sedia oh, umpan itu 30, berapa gitu kalau nggak salah ya oh itu, oh 40 sekian tapi ntar nggak habis jadi ntar habis tapi ntar nggak habis udah dapat back juga udah full cool. ini mungkin yang aku alamin ini termasuk beruntung ya jadi ada juga yang mancing golden trout sama char ini ada yang bisa beratusan kali belum dapet tapi ini kebetulan sih cuman puluhan lah ya itu udah dapet char dua kali sama golden trout jadi uh, ada yang bilang susah mungkin ya spawn rate nya lagi nggak bener sih mungkin jadi ini lagi beruntung aja sih jadi ini um, gimana ya? Ada yang bilang juga Golden Trout itu kayak tadi mancingnya nggak di atas. Kalau emang kesusahan, mancingnya nggak di atas. Mancingnya yang di level sebelum ini ya. Jadi turun satu oh, tangga. Ntar mancing yang di sungai yang di bawah yang ini. Nah, ini yang aku coba. Ini yang paling atas. Ini coba aja. Ada yang bilang sih bisa dan ada yang coba coba apa mancing juga dapat gitu nah buat kalian yang masih belum dapet nah ini bisa coba deh dua-duanya ya sediain umpan kira-kira ya puluhan lah habis itu kalau kurang bikin lagi terus jangan lupa kalau lagi mancing bawa uh, apa namanya fishing rod tambahan Baca dengan daripada bolak-balik, ini sekali mancing bisa nggak perlu kemana-mana lagi. Udah mancing aja gitu, masa jalan mulu jalan mulu. kelamaan bos gitu. Bro. Jadi ini, ini kayaknya dapet nih ini. ini charge. ya ini cald, ikan cald ya ini lumayan, harganya kalau dijual Rp3.800 eh bisa dicek lah nanti. terus ini, oh iya ini pulauku oh southern hemisphere ya guys jadi golden trot, char, seri salmon itu masih spawn di Bulan Mei, Jadi kalau nonton dengan bisa dicek deh di link yang tadi. Apa-apa aja, bulan ini yang belum kalian dapat bisa dicek lokasinya di mana, hari ini berapa, bahkan seharusnya berapa, terus jam-jam berapa aja. Nah, ini tak lanjutin mancingnya. Ya nah, itulah. itu tuh paling nyebelin, tuh black bus tuh dapat itu. Nih ini lagi oh ini bukan cari salmon main cari salmon itu saya ibu sih eh daripada black bass lumayan cari salmon gitu. nah black bass lagi kan ini kayaknya dapet apa enggak sih besar banget oh iya kalau buat kalian yang ini uh, pulau nya enggak apa namanya buat mancing susah ya diubah aja island designer itu jadi bikin shape nya shape rivernya yang paling atas biar gampang buat mancing ini sih aku kesusahan sih harusnya kita ubah dulu tapi udah lumayan Terus manteng aja di situ terus dari eh, salmon mulu nah ini dapat kayaknya ya bro, dapat nih Bro. ini golden trout nah itu, kayak gitu tuh yeeey yeah. yeah. yeah. kayak gitu, kayak gitu, seperti itu seperti itu tadi tempat tangan dong, sekali lagi dong tempat tangan yeeey, tak gitu, tak gitu bro udah nah ini mantap lanjutin dua kali cuman buat menuhin um, baik aja ntar dapat car lagi kalau nggak salah mendata cepetin aja videonya nah gitu guys jadi kalau mau mancing um, golden trout sama ikan char termasuk cari cari salmon juga nah, itu kalau aku mancingnya di paling atas di apa sungai yang air yang ngalir itu, itu yang di posisinya di bukit paling atas di pulau kalian masing-masing. Nah, biar cepat, biasanya karena kita ngincernya kan shadow size-nya di keterangan di link yang tadi, itu kan udah ada keterangannya tuh. Yang kecil apa, yang gede apa, yang panah biar nggak kelamaan. Kalau keluarnya kecil, kayak tadi yang aku lakuin juga itu lari aja di dekat sunginya itu jadi ntar ikannya hilang terus baru ngasih ikan lagi ngasih ngasih apa umpan ikan lagi nah ini aku submit karena aku juga belum dapet golden trout sama char aku submit di museum sih letters tidur deh betul udah sore bro gitu. nah kayak gitu tadi sediain kira-kira ikan gitu apa namanya ilmuan ikan segitulah lah ini cukup deh ya kalau kurang ya bikin lagi ada sih yang apes banget ada yang ratusan belum dapat katanya gitu tapi ini kayaknya sih setelah update kemarin harusnya sih lebih oke okay lah dan ini tadi buat perhitungan sih buat aku jual aja full berapa yang udah itu ya udah bro gitu aja Uh, udah semua dapat ikannya Golden trout sama ikan char Termasuk cari salmon juga Nah See you guys